Lanjut, kita guys. Lanjut, lanjut main, main air, main, main air biar nggak kepanasan. Ini orang-orang profesional ya, sayang ya. Iya, sini banyak banget loh. Ini tenda, tenda Tuh, banyak, tenda banyak banget, tenda. Dari kecil sampai gede. Gede ya. Kalau ya. kita sih emang ini ya pemula ya. Tuh bocah-bocah juga aman nih. Aman ya? Kalau kita udah punya anak nanti ajak juga main ke sini kali ya. Iya dong. Soalnya emang ini ini maksudnya nggak nggak bahaya gitu. Bukan di tengah hutan juga. Di tengah gunung. Hmm. Oh tadi nggak ada mobil di sini sayang. Sekarang udah ada mobil di sini. Iya. Jadi mereka pesan ya. Hmm. Di sana juga jadi ada orang tuh sayang. Tadi nggak ada. wanna go from this way. Tapi No, not this way. We go that side. Yeah, can go cari ini jalan buat ke sungai. Orang-orang tuh udah profesional kali ya campingnya. Jadi mereka tuh bawa semuanya. Ada punya ada macam-macam lah sampai aku aja nggak tahu. Itu perangkat-perangkat yang kecil-kecil yang biasa dipakai orang naik gunung ya. Yang bisa buat masak apa? Masak air. Guys, kita ketemu di tempat yang bagus oh, Can you swim? Oh wow <laughs> Kayak bocah ya Orang-orangnya -orang, orang Mau jadi bocah Tinggi <laughs> banget oh. oh my god Oi. Bernat <laughs> ok gitu ada ikan ada. <laughs> bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. Go, <laughs> Bener-bener licin banget sini, jadi hati-hati kalau mau jarang. Tadi dia licin, Mereka kayak bodoh ya? Apa sih, dia udah gak dingin. Kaya apa Come on guys selama bertahun-tahun di Jepang aku ya ini pertama kali berenang di sungai serius ini baru pertama kali soalnya tuh nggak ada persiapan gitu kalau kita main ke sungai gitu kan kalau ada persiapan kita bawa baju ganti makanya kali ini bisa berenang kayaknya <laughs> tuh nostalgia pengen balik ke Indonesia dan caca juga seneng banget ya bisa main air di sungai oh iya tiba-tiba di sini jadi banyak orang guys padahal tadi tuh ya di tengah-tengah sini itu mungkin orang ngiranya dalam gitu dan bahaya kan tapi ketika aku sama ini big boy coba berenang di sini, orang jadi datang di sini, terutama ada air air terjun di sini ya. Jadi kayaknya sih lebih exciting sih sebenarnya. Tuh, lihat belakang kita yang banyak orang tuh. Dalam guys! Ada <laughs> bocah. Ayo guys, coba kita cari yang bening-bening di bawah. Tahu kan kalau yang bening-beningnya orang Jepang kan beda banget jepang tuh ya. Mungkin kita kita cari ya, oke? Okay. Ayo kita cari bareng yuk! Guys, kita nemunya tadi ini. Nemu yang punya kuda nih, beda banget. Bukan yang bening kayak yang kita harapin ya. <tipun> Ayo guys, kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yang bening. <tipun> <tipun> hai ada banget guys cuci cuci baju di salah mau tangkap ikan pakai pakai itu swimming wear Kau mau ambil ikan yang besar, tapi ikan juga, udah nyangka, udah nyangka ada orang gila gitu We got Ikan nyadari. 何書いてるの<笑><笑>